dan nomor mereka tuh selamat siang. Jam ini saya konbukan ini promosikan ini. Ini menu ya. Ini buat casting bisa casting gabus juga pernah ini casting dengan ini ini tujuannya ini untuk menarik nano ikan gabus ini kita kan ini. dan ini oh, oh ini harganya 25 ribu kita bisa lihat ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, order Ini ada tim hanya di belakang pemberat Ini warnanya Louis Keren warnanya Ini ada about 2 Anda bisa lihat ini panjangnya satu dulu ini kita buang lebihnya ini 5 senti ya 5 anti lebih terima kasih ada perhatiannya cukup sekian jangan lupa untuk subscribe like comment share jangan lupa di keluarga harganya 25.000 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh